tentunya mudah-mudahan selalu berikan kelancaran dan kebahagiaan. Kita semakin bangga persahabat ya tentunya kepada Abang Bilar yang selalu memberikan bagi-bagi hadiah persahabat ya. Luar biasa banget the best selalu menjadi inspirasi dan panutan untuk banyak orang. Dan tentunya untuk selanjutnya para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial info juga untuk kita semua. Tentunya lesla lovers wajib mampir ke channel YouTube-nya Bang Bobby Suarez, persahabat ya. Di situ ada video terbaru part kedua belanja perabot rumah untuk tentunya tidak lesti dan Rizky Bilar, persahabat sahabat, ya. Ini cute banget nih, alhamdulillah tentunya. Kedekatan lesti dan keluarga Rizky bilar tentunya sudah harmonis, para Yang mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada dua keluarga yang lesti dan Rizky bilar. Ke kabar selanjutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget yang mana tentunya kita lihat aja. Ketika Om Izzhar diwawancara oleh wartawan persahabat ya mengenai perihal pernikahan Leslie dan Bilar, tentunya Om Izzhar sangat senang dan bahagia persahabat. Ya akhirnya Rizki Bilar sekarang mau nikah persahabat ya tentunya bahagia banget terlihat dari Om Izzhar yang mana tentunya Om Izzhar hanya bisa mendoakan mudah-mudahan dilancarkan untuk acara pernikahan nanti dan tentunya untuk persiapan pernikahan itu sudah diurusi oleh Lesti dan Bilar Pak Sabat, ya. Tentunya tidak ada campur dari orang lain Tentunya kita semakin bangga dan semakin bahagia menyelolahkan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans yakni dari akun instagram Desi Olinda Cici yang berkomentar bantu doa juga semoga semuanya berjalan dengan lancar amin respon yang sangat positif dari para fans mudah-mudahan tentunya untuk acara pernikahan lesti dan bila dilancarkan dan tentunya diberikan kesuksesan amin ya robbal alamin kabar berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada kabar spesial juga persahabat ya ketika tentunya Om Kevin di wawancara juga persahabat ya tentunya Om Kevin mengatakan bahwa pertama kali bertemu dengan Rizky Miller dari awal memang sudah baik banget persahabat ya ini Sudah mulai akrab dan sekarang sudah akrab banget dengan keluarga dedek Lesti ini tentunya Langsung disampaikan oleh Om Kevin yang mana pertama kali ketemu Rizky Pilar, sahabat yang Alhamdulillah Abang Bilar sudah diterima dengan baik di keluarga Dede Lesti Kejorat Masingan tersebutlah di post kembali oleh akun Instagram sendal putih Rizky Bilar Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Dari awal emang si kakak tuh baik soleh gak salah kalau dapat jodoh yang juga anak baik dan solehah kayak Dede Lesti Tentunya banyak sekali tanggapan dan dibaca di komentar dalam postingan tersebut Ia dari akun inekdot almira mengatakan Orang pertama pembuka gerbang rumah dedek Lesti om kevin katanya ya Tentunya ada juga komentar dari akun cinta leslar sejati tulus Mengatakan ia waktu pertama di vlog bangbi ke rumah Lesti yang buka pintu om kevin Abang Bi masih malu-malu aduh cute bang ngebahas persahabat ya doa tanya terbaik saja, mudah-mudahan untuk hubungan les dan bila selalu diberikan kebahagiaan. Berikutnya, persahabat kita lihat di sini ada unggahan yang mana tentunya unggahan spesial juga, persahabat ya kita lihat, tentunya makin Kangen banget persahabatnya kepada si cantik dedek Lesti yang hari ini tentunya belum terlihat kabarnya persahabat Kita melihat postingan foto ini aja Sudah terobati persahabat ya dengan kerinduan dari Lesla Lovers kepada dedek Lesti kejora Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan kejutan vitamin dari dedek Lesti kejora Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah postingan yang mana ketika Bang Fali Akbar dan Bang Adlin diwancar Pak sahabat, ya Ini juga mengenai soal pernikahan Leslie dan Bilar Tentunya Bang Fali Akbar dan Bang Adlin tidak menjadi pagar bagus Pak sahabat, ya Tentunya mereka menjadi bagian dari keluarga besar Rizky Bilar Dan akan memakai seragam keluarga besar dari Rizky Bilar Wow makin gak sabar tentunya melihat acara spesial bahagia Lesti dan Bila sahabat ya. Mudah-mudahan tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan respon dari para fans yakni dari akun Instagram ruli54 mengatakan alhamdulillah ikut bahagia bisa dampingin Abi nih aduh. Cute banget ibarat sahabat ya. Ada juga komentar lain dari akun Instagram Umi Cimpat yang berkomentar Loh tik mau pakai baju kapalan atau baju cantengan nih ama bebang alfa Aduh, oke banget mangki. Komentarnya para yang selalu memberikan Tentunya kebahagiaan untuk kita semua Berikutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan yang spesial juga para sahabat, ya Kita lihat aja nih Yang mana tentunya lagi-lagi kita dibuat baper abis oleh Lesti dan Rizki Bilar Pak sahabat ya mudah-mudahan acara nanti dilancarkan dan tentunya mudah-mudahan kita malam hari ini mendapatkan cidukan vitamin manja dari Lesti dan Rizky Bilar mungkin ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh